Praktik pesugihan untuk meminta kekayaan masih dilakukan hingga sekarang. Pantai Selamaran di Pekalongan diduga menjadi tempat meminta pesugihan kepada Dewi Lanjar. Di Indonesia, pantai identik dengan hal-hal yang berbau mistis dan kerap digunakan untuk meminta pesugihan. Contohnya saja di Pantai Pelabuhan Ratu yang dikenal dengan tempat berkuasanya Roro Kidul. Selain Pantai Selatan hingga Utara Jawa, terdapat pantai yang juga terkenal dengan kisah misterinya. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Pantai Selamaran di Kerapiaklor, Pekalongan, Jawa Tengah adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa Kerapiaklor, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Wisata Pantai Selamaran di Kerapiak, Lor, Pekalongan, Jawa Tengah adalah tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari libur. Layaknya tempat pariwisata yang lain, Pantai Selamaran memiliki keindahan dan pemandangan pantai yang sangat indah untuk dipandang. Luas Pantai Selamaran ini sekitar 3,5 hektar dan memiliki garis pantai yang indah dan cocok untuk mencari keterangan pikiran saat terjadi kejenuhan. Di balik keindahan yang terpancar di Pantai Selamaran, Terungkap kisah mistis dari makhluk gaib yang disebut-sebut sebagai sang penguasa Pantai Utara, yaitu Dewi Lanjar. Kepercayaan masyarakat Pekalongan menyebut, jika pelaku pesugihan kerap meminta kekayaan kepada Dewi Lanjar, sang penguasa Pantai Utara Jawa. Jika ada anak kecil hilang saat bermain di Pantai Selamaran, maka kemungkinan akan dibawa Dewi Lanjar, yang kemudian akan diasuh olehnya atau bisa saja menjadi tumbal pesugihan yang diberikan orang tuanya. Jika memiliki kepekaan terhadap hal supranatural, di Pantai Selamaran ini akan nampak kerajaan gaib yang sangat mewah berdiri megah. Selain itu di dalam istana terdapat jembatan yang menghubungkan antar bangunan dan dari kepercayaan yang beredar, jembatan tersebut terbuat dari tumbal manusia yang dulunya meminta pesugihan kepada Dewi Lanjar. Hingga saat ini dipercaya jika Pantai Selamaran masih dikunjungi orang-orang yang mencari kekayaan dengan praktik pesugihan. Akan tetapi hanya penduduk yang berasal dari luar Pekalongan saja yang dapat meminta pesugihan di pantai ini. Menurut kepercayaan setempat, warga Pekalongan tidak dapat meminta pesugihan karena masih satu keturunan dengan Dewi Lanjar. Rumor yang beredar apabila telah bersemedi sampai bertemu sosok Dewi Lanjar, maka pelagu pesugihan akan mendapat apapun yang diinginkannya. Hanya saja kekayaan yang didapat secara instan tidaklah gratis karena terdapat syarat yang harus dipenuhi. Pesugihan Dewi Lanjar memilih syarat yang cukup berat karena sering meminta tumbal nyawa sendiri atau anggota keluarganya. Pelaku pesugihan akan mendapat kekayaan yang melimpah dari Dewi Lanjar. Saat pesugihan tersebut telah jatuh tempo, maka rumah pelaku pesugihan akan didatangi tentara dari Dewi Lanjar untuk mengambil tumbal. Misteri serta pesugihan adalah sesuatu yang masih lekat dengan kehidupan manusia. Sebagai manusia,